Lebih baik diam dan menghapus dendam Tak lagi bicara agar tak semakin terluka Cinta punya batas, tak harus saling keras kosong tak perlu lagi percaya kau hanya pura-pura kita di Tak bisa paksa Segala yang kau ucap bohong Kau lakukan omong kosong Tak perlu lagi percaya Kau hanya pura-pura Cinta di ujung perpisahan Namun selalu No Cinta. Simpan keyakinan, ketulusan cinta. Hulus hatiku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 Ku bisa menikmati tawamu Ingin ku berdiri di sebelahmu menggenggam racar jaringmu mendengarkan lagu Saila on Seven seperti waktu itu Saat kau di sisiku dan tunggulah aku di Memecahkan calegar rinduku berboncengan denganmu mengelilingi kota menikmati surya perlahan menghilang hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukulang kita kembali menabung rasa rindu saling mengirim doa sampai nanti sayangku <SILENCIO> oh, oh, jangan matikan hpmu kau tahu aku benci kau wasi saat Ngabari. Aku tak suka bertanya-tanya Ingin ku bakar dia yang sering Mencen-mencenan dengan muditi Namun kau selalu meyakinkanku tuh bukan percaya Bukan rasa curiga. Dan tunggulah aku di sana memecahkan celangarin rinduku berboncengan denganmu mengelilingi kota menikmati seraya perlahan menghilang hingga kejauhan waktu menarik paksa kau dari pelukku lalu kita kembali Mana bunga rasa rindu saling mengirim doa sampai nanti sayangku bana Begitu banyak cerita Ada suka ada duka Cinta yang ingin ku tulis Bukanlah cinta biasa Dua keyakinan beza Cintaku bukan di atas kertas Cintaku getaran yang sama Tak perlu dipaksa, tak perlu dicari Karena ku yakin ada jawabnya oh -oh -oh Andai ku bisa merubah semua Hingga tiada orang terluka Kitab mungkin ku tak berdaya, hanya yakin menunggu. Jawabnya, janji terikat setia masa merubah. Se Tertawa Diriku Hanya insan Biasa Miliki naluri Yang sama Tak ingin berpaling Tak ingin berganti Jiwaku sering saja Berkata Oh Ku mampu ulang semula, ku pasti tiada yang curiga, kasihkan hadir, tiada terduga, hanya yakin menunggu jawabnya. Oh. Kertas, cintaku getaran yang sama Tak perlu dipaksa, tak perlu dicari Karena ku yakin ada jawabnya andai ku mampu ulang semula Ku pasti tiada yang curiga Kasihkan hati, tiada terduga Yakin menunggu jawabnya. Fat egoismu bisa membunuhku, tapi ku bertahan karena ku percaya apa mungkin kamu telah dampingiku atau mungkin dirimu sudah bosan denganku? Apa mungkin kamu sudah ada Cerela jangan di... jadi pasanganku Namun ku ini cinta Kau kekasih hati Meskipun telah kau semaikan cinta Di balik senyuman indah Kau jadikan saka See yeah. Ah Jadi sungguh Iki uko aku mesti enggak paling nengka dendam kita lagi bicara agar tak semakin terluka cinta punya batas tak harus saling kau So, tak perlu lagi percaya kau hanya pura-pura kita di ujung perpisahan namun selalu ku Harus saling keras, tak bisa dipaksa Segala yang kau ucap bohong, kelakukan lakukan omong kosong Tak perlu lagi percaya, kau harus Ku tak Cinta